Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Segala puja dan puji Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah Sehingga Anda dan saya Masih diberi kesempatan untuk bersua kembali Dalam acara yang sangat spesial ini Pemirsa yang budiman Kali ini Saya akan membawakan Materi singkat yang terdapat di dalam perancangan kontrak ya, materi hari ini adalah istilah dan pengertian perancangan kontrak. Pemirsa budiman, istilah lain dari perancangan kontrak adalah kontrak drafting, ya, kontrak drafting yang berasal dari bahasa Inggris. Itu istilah lainnya. Dalam kamus bahasa Indonesia kita, perencanaan kontrak itu terhubung dengan kata rancangan dan merancang. Rancangan artinya sesuatu yang sudah direncanakan. Jadi, sedangkan merancang artinya mengatur segala sesuatu. Dengan demikian, maka perencanaan adalah proses atau cara untuk membuat rancangan sedangkan kontrak sendiri adalah suatu perbuatan hukum yang terjadi antara dua pihak yang saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum berdasarkan uraian ini maka perancangan kontrak dapat didefinisikan sebagai suatu proses atau cara membuat kontrak demi kepentingan si pembuatnya. yang dimaksud kepentingan si pembuatnya di sini adalah hak-hak perdata yang menimbulkan keuntungan kepada pihak yang menyusun kontrak. orang yang handal menyusun kontrak tentu akan membuat kontrak yang menguntungkan dirinya. Agar si pembuat kontrak itu dapat menguntungkan dirinya ketika dia membuat kontrak Maka ada dua hal yang perlu diperhatikan di dalam pembuatan kontrak Yang perlu diatur ya Ini dua hal penting yang perlu diatur dalam pembuatan kontrak Yang pertama adalah Si pembuat kontrak harus mengenali struktur kontrak atau anatomi kontrak Dan kedua Si pembuat kontrak harus memahami substansi kontrak Struktur kontrak atau anatomi kontrak adalah Susunan atau bagian kontrak yang saling terhubung satu sama lainnya Susunan atau bagian Misalnya dimulai dari pembukaan ya Latar belakang pembukaan identitas para pihak dan seterusnya Itu maksudnya adalah struktur ya Kemudian substansi kontrak adalah isi kontrak yang akan dituangkan ke dalam kontrak oleh para pihak. Nah, substansi ini bermuatan hak dan kewajiban oleh para pihak di dalam menjalankan kewajiban. Substansi kontrak pemusahaan budiman ada yang didegosiasikan oleh kedua belah pihak, ada pula yang dibuat secara sepihak oleh pihak oleh satu pihak ya Nah substansi kontrak yang dibuat sepihak oleh salah satu pihak ini kita kenal yang istilah kontrak standar ya atau standar kontrak atau kontrak baku ya Nah itulah pengertian perencanaan kontrak Nah sekarang kita masuk pada asas-asas kontrak Meskipun waktu ini kita masuk ya tambahkan asas-asas kontrak Nah asas-asas kontrak ini atau asas-asas perjanjian itu Ada lima ya yang terdapat di dalam kitab undang-undang hukum perdata Yang pertama adalah asas konsensualisme Yang kedua adalah asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract Yang ketiga adalah asas Sunt Servanda dan keempat adalah asas itikat baik dan yang terakhir yaitu yang kelima adalah asas kepribadian atau personalia ini lima, lima asas dalam kontrak jadi kontrak sini sama dengan perjanjian ya nah kita akan terangkan satu persatu asas ini yang pertama adalah asas konsensualisme Asas konsensualisme artinya Perjanjian atau kontrak itu lahir Sejak adanya kata sepakat Jadi hitungan detik Ketika kedua belah pihak sudah menyatakan Iya sepakat Maka sedetik itu pula Lahirlah perjanjian atau kontrak Jika perjanjian sudah lahir Atau kontrak sudah dinyatakan lahir Maka lahir pula lah Hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Kemudian asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract, yaitu asas yang menyatakan bahwa kedua belah pihak diberikan kebebasan untuk melakukan kontrak apapun dengan siapapun, ya. Jadi untuk melakukan kontrak apapun dengan siapapun, ya, waktunya kapan, terserah, semua dibebaskan. Kecuali tiga hal, ya, kecuali tiga hal, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Selama isi kontrak itu tidak bertentangan dengan tiga hal ini, maka asos kebebasan berkontrak ini berlaku. Jadi asos kebebasan berkontrak itu bisa masuk bentuknya, bisa masuk substansinya. Ya, bisa masuk waktu pembuatannya, bisa masuk kepada siapa saja dia mengikatkan diri. Jadi tidak ter tidak ter apa namanya? Tidak terkhusus kepada siapa saja. Tidak terkhusus kepada orang-orang tertentu, ya. Ya. Selama dia memenuhi syarat kapsang kontrak, maka boleh, ya. mengenang kontrak dengan siapa saja, kapan saja, isinya apa saja, bentuknya apa saja. Boleh bentuk tertulis, boleh bentuk lisan atau tidak tertulis. Boleh dengan ya, tetangganya, boleh dengan kawannya, terserah siapa dan siapa saja, ya. Waktunya kapan? Bisa pagi hari, bisa malam hari terserah, bisa jam kantor, bisa di jam kantor. Dia menggunakan media apa saja? Bisa langsung ya, bisa menggunakan media tulis, ya. Bisa di media online, boleh silakan bisa dan Zoom Zoom itu sudah bisa juga ya Di media apapun, online maupun offline Bisa Bisa bertemu langsung Boleh bertemu langsung dengan lawan janji, lawan kontrak Boleh juga tidak bertemu langsung Ini maksudnya asas kewasan berkontrak Kemudian asas etikat baik ya Asas etikat baik Artinya Bahwa perjanjian itu harus Didasari oleh niat yang baik. jadi tidak ada unsur-unsur ingin atau rencana untuk menipu ya, untuk membuat lawan sengaja mengalami kerugian ya. Semua bersumber dari itikat baik, itikat baik atau niat yang baik ya. Jadi, kontrak yang dimotivasi yang, yang motifnya adalah kerugian kepada lawannya ya, itu berarti bertentangan dengan asas ini kemudian kepribadian asas kepribadian atau personalia asas ini terkandung di dalam pasal 13-15 KUH Perdata ya. yang intinya menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak boleh memberikan manfaat kepada pihak lain yang tidak melakukan perjanjian yaitu pihak ketiga dilarang jadi manfaat dari kontrak itu hanya boleh dirasakan oleh kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya satu sama lain ya Nah inilah lima asas kontrak atau perjanjian yang sempat saya bawakan pada hari ini sebelum saya tutup saya ingin menyatakan supaya jangan gagal paham istilah kontrak dan perjanjian istilah kontrak dan perjanjian itu sama artinya sama jangan dibida-bedakan walaupun di dalam lapangan Kontrak terkadang diperuntukkan untuk perjanjian tertulis, ya. tapi pada dasarnya sama. Ini kesalah, kesalahpahaman saja di lapangan. Kontrak dan perjanjian sama, dua-dua memiliki bentuk yang tertulis dan bentuk yang tidak tertulis. Baik demikianlah dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.